Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rakan lun nyanyo rumah yang ke selanjutnya. Rumuh Umi Khadijah Umi Khatijah nyo Gaud nyan Sidro di rumuhnya. dan Dan na'anuk gaud nyan dro Yang saat Hanali bersama gaud nyan Dengan kondisi rumah yang lagi menuh Nyau kondisi rumah Nyajit ni kallen. Nyau yang ke selanjutji. Nyau kelumbu beliau. Nyau dinding dan nyau tulang ini nyanubung. Nyau ni kallen. Urus nyau penelusuran khusus yang di bawah yang hana so temperun. Yang hana data. Kondisi ya. masyarakat kita nyau kondisi dua vadanya yang na di tanah Aceh